Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Isca Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala merabahaya malapetaka Bencana dan balak serta berbagai macam Penyakit amin amin ya rabbal Alamin. oke okay, guys Oke okay, kali ini kita akan merekkan sebuah Video ya guys Di sini Kalau kita lihat ya banyak Sekali ragam bahasa yang ada di Dunia ini guys ya tapi di sini Kita akan melihat dan juga Menonton belajar juga bagaimana Bagaimana istilahnya ragam dialek rumpun Melayu di Nusantara ini Rumpun Melayu itu meliputi daripada Indonesia, Malaysia, Patani, Brunei dan lain sebagainya ya teman-teman sekalian Nah saya pengen tahu nih bagaimana istilahnya dialek, ragam-ragam dialek yang ada di Nusantara ini guys Langsung saja kita play videonya guys, let's go Jadi kita sudah sudah menggunakan bahasa Melayu, bahasa rumpun dialek rumpun daripada Melayu Nusantara ini guys ya. Itu sudah 1000 tahun ya, yang dipakai ya. Saat ini bahasa Melayu diperututurkan di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, Sri Lanka, Australia dan lainnya. Oh iya kah? Apakah Australia juga pakai bahasa Melayu, guys? Bukannya bahasa Inggris, ya? Sri Lanka juga, Vietnam. Eh, mungkin mungkin ada sebagian, ya. penutur bahasa Melayu sebagai bahasa ibu tidak hanya etnis Melayu saja namun juga etnis-etnis yang bukan Melayu seperti etnis-etnis di Indonesia Timur oh, ya juga benar. Apa ah, rodu sekal bagi aduh dengan berita-berita ah. Kejap, kejap, kejap eh, Ini Kelantan, ya dialek Kelantan Kita dengar lagi lah ah, audio, berita -berita. Ah. Ah, Apa rodu sekal bagi aduh dengan berita-berita Apa-apa lah dengan berita-berita ah, Mungkin macam itu eh, tak faham juga eh Tapi okey lah, Beh. Ah Kita ah. Wano tak bunyi Kau yang nipu Ah, telur masuk separuh cukup lagi. Ah, ambil telur hasil baru. Ha, kena bubuh. Ah, macam tu lah. Oh, nak sabun ni. Oh. Ha, tak bunyi. Oh, macam tu eh. Oh, teh o suah tak boleh lagi. Ha, telia. Cepat pukul 2 setengah dia ya, Sampai ayam waktu lima puluh ekor Lembu, kambing, kebal semua ada Weh mampu wey, Tercabut oh, ini lebih kayak ke rancak mana eh ya? Jadi eh Oh gimana ya Bau kita, oh. Siapa nak buat kerja silap kaki naik di atas kepala oh nih. Siapa yang buat kaki naik ke kepala oh Oh ya, macam tu ha, ha, ha. Keren guys Jadi kita bisa-bisa faham nih Bisa-bisa tahu nih Dialek-dialek -like, -like semua yang ada di Indonesia maupun di Malaysia ya. Mungkala hampa semua ni tak boleh kosa. Ha. Aku nak panggil orang petani duduk ke bundian tu. Aku nak panggil tiga, empat orang. Ha. Mai tolong buat semua. Macam nak, Boleh? Boleh? Ha. Boleh? Tak, Ji. Bidin maksud dia. Alu ni. Kita nak buat penuri besar-besar ni nak sembelih macam-macam. Tapi kecil lagi suara oh, dia. Cak-cak ayam ni tak kenal ah, tak? Haa. Ni terangganu lah. Terangganu. Haa. Ah, ini Ustaz Zalidrol lah. Macam tu kan? Tak kenal. Ha. Ha, jadi nawa aku ni. Nak. Dia ingat kita komang ke apa? <laughs> Naji ajak minum air. Faham? Budak tajir pun tanya dia kalau di Lebong ketok mulut dia. <laughs> Datuk Naji dah cakap Lebong Faham? Ha. Tiga kali dia ajak minum air. Nak. No biuduk semejah. Oh, Lepas teluk apa lagi? Tanjung kalau Perak tu lebih-lebih apa ya guys ya? Kalau Perak tu dialeknya lebih kayak cepet gitu ya. Sama kayak tadi kedah kalau enggak salah ya, kedah. Ah, betul. pokok timpang boleh pokok ada? tanpa pula. tanya Wow ini beda banget sih perak ini guys Jadi kita agak-agak harus bener-bener kayak faham gitu loh Tapi kalau nggak faham itu kayak kecepetan mereka ngomong ya kan Pulau menil, dia macam pulau yeah. dia open, ayo mati itu dia tak dihanyo Dia benar, dia mati, kita belum, ayo mati Tangan cahaya juga, tapi cuma pulau yang ngapain Halo Aku Haa, tak boleh buat tengah air ni buat apa, bong? Haa, ni kalau Pahang ni Dia macam ditarik-tarik sikit lah Bah Haa, Assalamualaikum, bong Haa, kemudian? Haa, nak ajak kau pergi apa? Kena ajok? Jangan ajok? Jangan ajok? Jangan boleh je? Haa? Ajak ngetek Haa, aduh ngetek-ngetek kosong tak sedap bong Tak hmm, boleh, boleh. kalau menurut saya, mana kabau? Kini giliran bintang ketiga, ikulah contoh barangnya. Biasa dia ada guno, dia guno. Oh ya guys, ah contoh kan? Ajo lawe. Wah ya, <tos> bal gujo, kabal lagu lah guambo dipanggil kemai. Ambo, bukan bukan jo, tapi untuk berkenalan. Nah, kalau ajo, tentu dari Pariaman. Oi sajaleh jaleh itu ambo mah karena ini, ini kalau kalau dialek like Minangkabau itu saya belum begitu faham banget guys, asli. Karena dia kadang ada beberapa kata itu yang seperti bahasa Indonesia, tapi ketika ada sebuah kalimat yang dia berasal dari sana gitu kan. Kayak ambo ambo itu kan saya kan. Nah, ya Ah, Saya faham sikit-sikit lah macam tu Tapi Kalau ada orang banyak cakap-cakap macam tu Dengan bahasa-bahasa menangkabar kan ha, Itulah saya memang macam Eh beli lah macam mana nak faham ni ha, Macam tu lah Macam bahasa daerah kan ha, Macam tu Dia cakap macam tu lah eh. Hadirin dan hadirat tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi Andai patah sayap Raja Wali Bertongkat jua saya kemari ha, Ini pakai E Ya kan Ah, Dialek like Johor Dialek like Johor ni mudah sangat kita faham macam tu eh? Bukan kerana ingin mencari calon isteri Tetapi Untuk membawa anda semua Untuk kita sama-sama memahami Menyelami Dan mendalami mauduk bicara yang berbunyi okay. Kebejatan moral Petanda keruntuhan tamadun Sekalang hey. apresiasi Torong tepak menjunjung sembah Pohon restulah pula Allah semata Oke, okay, ini dialek like daily guys ya. Pohon disantap budiman bertuah sekabu sirih pembuka kata. Inilah tepak sirih pembuka kata cik. kiranya untuk diterima. Ah ya sila datuk. Ah. Yang betul tuan ya. Ah tepak tuan si kayu jati, tepak kami nen kayu meranti. Tepak datang tepak menanti. Mohon santap pula sirih kami. Ah sila sila datuk. Iya. Iya. Iya, Bangsa Melayu itu kan ya Indonesia maupun Malaysia dan tempat-tempat lain petani tempat ya kan Brunei dan lain sebagainya Kalau istilahnya rumpun Melayu itu bakalan pantun guys Bakalan pantun ketika pembuka daripada pembicaraan seperti itu Itu kalau saya lihat ya, cuma ada di sini guys. Di sini cuma adanya di Nusantara ini guys adanya. Kalau tempat-tempat lain kayaknya Pantun itu gimana gitu guys ya. Belum pernah dengar saya itu. Kasihlah pula ya. kali 3150. Berapa hari? 60 hari. Uka uh, yang mendadak kita nih Iyalah, kerjanya apa? Ngasih nasi jama'ah haji. Cuman ngasih nasi aja. Iya. Ngasih nasi 150. Oke. Begitu sampai barulah kami tengok. Rupanya satu hari 10 kloten. <SILENCIO> ya. Iya betul. Nah, Datang, selamat sore, selamat pagi, selamat tengah malam karena kita enggak live. Yo. Ya, bagi para pendengar Setio Radio Jambi CK, buat ganti-ganti yang nak request lagu, boleh telepon ke sikon. Di nomor 0008 pasang togel empat angko, kenalah itu insya Allah tembus. Okay. Ada penelepon pertama? Oh ya, lah. ada penelepon pertama? Halo? Nah, ada Dari mana? Jauh digi hama Allah. Jauh! Aku, tuan. Aku, tuan. Aku, Yo Iblis ini, ini rejang ini di mana Gesa kok kurang tahu gitu ya rejang rejang Oke okay. banyak apa ya mungkin tempat-tempat yang kita nggak tahu tapi itu rumpun melayu gitu guys ya mau goda Mako terjerumus ke jurang maksiat ibu-ibu kadang-kadang kenaoda Iblis kulo kalau Mien mono kalau Mai tonumung Mai hamoy assalamualaikum nilek assalamualaikum Mien mono tando nilek Iblis nah nilek kalau cetek mana? Assalamualaikum Ayay hey, hey, didik ayy hey. Oh iblia ayy hey, nian Lebak madah malam yoo oh. Ini tas aku ni besar Nah mana eh kita ruang okay, kayu kalipa. jalan kaki ni Apa buat mobil tuh Kempet lo bang lu nah, ini sini bunyi Sini uang sogi kan lo angkut nak kati ni Iya. Ini macam-macam nah, ah. dekat Malaysia guys ya Dia dia Macam kat mana guys ya Biasa-biasa saya dengar lah Biasa saya dengar lah kalau kawan-kawan tu bercakap macam tu eh, ah, setuh, eh capek nah, nah, nah. mah gimana mah oh iya sih agak-agak mirip tapi ada kalimat mungkin penekanannya yang berbeda gitu guys ya agak-agak mirip aja iyo udah tunggu papi. Oh, oh, ayo, Papa, melambat, papi. Nah, ini mana ya. pasang kasih lah ya sana, nih Iya ayo ah, jadi apa kabar kuyung kope sedua lintas sekayu ini dialek sekayu ada kawan saya yang tinggal kak sana guys ya punya pondok pesantren tahfid Quran juga ah, sekayu nih Oh, keren Yo, oh, ini kan ini radio sekali ya. FM frekuensi lima tiga ulang. Pokoknya seluruh pendengar sekali FM pacak tendengu galo olehnya frekuensinya ada tiga satang bolong. Wow. Wow. Okay, jadi dia dia lebih ke o tapi ada e nya juga guess, ya guys ya. Keren sih. Jadi koyong kopi, koyong manap, nah, nah Ma maka... Ebo yang lagi santai-santai di rumah, pajak telepon. Ada yang bisa kita lakukan lagi, Mus. Oke, okay, Bang belitung. Surat dari pengawas sekolah Sumatera Selatan ini jelas menyatakan untuk ulangan umum minggu depan. Oke, okay, kecil banget suaranya, Guys. Enggak bisa dengar aku. STBN. Mestinya kau tidak perlu ngerasa terbebani. Ah, dia macam mestinya kau tak perlu rasa membebani. Ah ada ee -e macam tu guys ya. kau ada dalam foto itu bersama aku. Sudah. Ini kayaknya film deh. Dari tahun 45 sampai tu tahun 2016. Yes. Ah 2016. Nah macam tu itu ada dialek-dialek Melayu lah macam tulah. Ini dialek Sambas ya, dialek Sambas. Memang dari tahun ke tahun yang kita lihat galah ya bangsa kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita bangsa kita itu ya. Ada oh, dengan cara tadi sebagaimana Bang De sebutkan tadi ya. ya. Yang melihat pinang lah, ya, tarik tambang lah, makan keropok lah, pecah balon gewe. Ya. Nah, gimana sih hukumnya ya? Allah alam. Yang pertama perlu kita ketahui ya, Bang De kalah-kalah masang kambing pula. Oh Pontianak. Bener guys, saya pertama kali dengar istilahnya dialek daripada Pontianak ini yang ada istilahnya rumpun Melayunya juga guys ya. Apakah saya bisa faham atau bagaimana ya? Coba kita dengarkan guys. kau jawab jak orang tua. kau mirip benar gak dengan almarhum bapak kau tuh. Ah, faham guys, faham guys. Jadi dia pakai e ya guys ya. Iya lah. Nih kau nih, semua nak dijawab. Ah semua nak dijawab semua. Ah semua. Ya Allah mak ni mak mak lain pagi-pagi masa ini ngomel lah. Mak -mak. Kau tuh kerja, nak makan apa gitu kau tuh? nanti. Kerja, oke. Okay. Faham guys. Ternyata Pontianak ini hampir sama juga dengan Malaysia juga ya guys ya. Kau bini ya G. Hari ini tanggal merah. Uh, Ikan kada guringan kah? Ah itu kalau bahasa Banjarnya ya guys. Tapi kalau istilahnya dialek dialeknya ini yang disebutkan di sini gimana ya? Ula keadaan keadaan binatang. Mamanya nih nangis banyak. Nah paritangisakan mamanya. Aku jumanya nak ada katuju bau sana nak ada sembahyang tuh sabuting. Aku ah, kada itu nggak sembahyang. Kada kada. Kada sembahyang, nah, saya bisa paham sedikit demi sedikit bahasa Banjar karena dulu saya itu jadi mutawif dan membawa travel dari Samarinda, guys. Ya, di sana ada Bos Yuli. Ya, semoga sehat selalu, Bos. Ya, semoga apa namanya ya lancar dan terus rame travelnya. situ, guys, ya banyak. Istilahnya di sana itu, apa ya, bahasa-bahasanya itu kayak gitu, gitu. Ada Ustadz Uria juga, ada Ahmad Reza juga, itu teman-teman saya. Yang dulu kenalnya di Mekah seperti itu, guys. Ya, banyak orang-orang banjar juga waktu itu. Jadi, saya agak paham. Silahkan jangan tinggalkan soal. Iya, Di situ umannya menangis, kebetulan Pak Uji Dekar. Assalamualaikum. Oke, okay, dapur ajim Kenapa dapur ini buruan tegak ini? Mana manusianya nih? Di. Adi. Mana, wah di? Bujur-bujurnya okay. hmm. hmm. kena ini nih. Ya mau sini. Karena kepadahi, aku dak kerja dapur nih ini aku hilang, Allah hilang juga. Apa Kita melawankan Oke okay, yang kutai ini gak begitu jelas ya guys ya Saya jadi kurang mengerti gitu kan Berau, ini ada dialek berau selanjutnya Tapi, <tuh> namun narkubah Allah, aku minta ampun. Ini aku lihat musung berdan matangku Aku ini baru datang berjalan Nah, <tuh> Baru datang berjalan, berjalan Ah, itu macam bahasa Melayu guys ya <tuh> kalau pertama bisa ini cakok. Aku ndawarna, aku ini berdatang enggak menepas. Cak kelinya kalau lu ketemu kuat. Bang, kami tuh nanyain kita ah kita ya ada nambah apa apakah tahu bis bisa saja. Mister kami. Ini ini Sarawak, ya guys, Sarawak. Jadi dialeknya itu kayak gimana ya guys ya? Ini ini kecil banget suaranya. Biasa aja saya dah nak nambah-nambah ke nak. Ah biasa-biasa aja saya dengar dengar suara-suara tu. Ah bukan apa, tu toklah kami nak nanyakan kita. Ni lah tahu ada tambah GST. Kan uh, GST nambah 6%. Akan GST nambah 6%. Ah contohlah Sarawak guys ya. Si boleh lah gigabang. Aduh kita tu sini dengan bedok kali nak dan <tuk hari> si oh. ah, ini, ini Brunei, Brunei itu saya kadang gak paham, guys. Ya, mereka itu menggunakan bahasa apa gitu. Saya memang kurang mengenal daripada Brunei, tapi pastinya Melayu juga, kan? Uh, di sini jarang sekali, tapi saya lihat youtuber-youtuber Brunei itu ternyata bahasanya itu kental sekali dengan bahasa Melayunya, guys. Ya, uh, kayak di Malaysia gitu, Brunei ya. ...menculik bedak berwarna diiringi... ...dengan tikir marhaban. ...musim anu, malam berbadak. Pakai gelang garuncung. Pakai kain jung sarat atau apa kan. Lain daripada itu tidak saja. Kerana ini dah dulu... ...gelang garuncung itu... ...7 hari di orang Makai Ah Dia agak macam... ...7 hari, 7 hari. Ah, macam itu ah. Jadi teknya mungkin ada tt-nya itu beda lah, beda di sana kayak orang Bali kayak di sini ya guys ya. Di sini itu ada orang Bali kayak, pasti kayak gitu. Tapi Brunei ini macam sedikit-sedikit lah dengan orang Bali ya contoh. Dia dia dialek like, macam dah rudo dojo dah, nah, contoh. Mantap. Oke, okay. sabah. Kol, well, naik sudah ada kau nih. Kalau kau minum lagi siopon, tak Nah nanti kau mati anak kau siapa mau jaga itulah pasal beni kau marah-marah tuh iyalah ini saya bini mau kurang-kurang ini. ini mau ginum ini dialek like, kayak. Ba baguslah apa namanya supaya oh, di film-film kayaknya dialeknya like ini jadi agak gimana ya guys kalau kita dengar tuh macam pelik sih lah peliknya macam apa ya nah, mau apa mau jaga itulah pasal bini kau marah-marah tuh nah inilah pasal istri kamu marah-marah gitu kalau bahasa indonesianya ya iyalah ini, iyalah ini. saya ini mau kurang-kurang lah ini mau ginum ba baguslah supaya bini indah lagi marah-marah tiada lagi gaduh macam tuh okay, ini tanya oke like ini dialek Sulu guys negli kau gini aku yang mambang utin, mambang uas, mambang kaya, mambang potak ha? ayy oh, gimana? gimana? saya ini sad ini tadi makasih pitik-pitik aja sam oke okay. guna untuk kain white pangisikul ini ini saya nggak paham asli, nggak paham jujur ya guys ya saya jujur itu di dialek Zulu ini meskipun Melayu juga tapi saya kurang paham guys di sini ya ikau kono Bawa aku nah. nah, Assalamualaikum mak ya, ah. Wa salam say, e oh, e ma, ma. ya. ya mak, ya. guys, ini Vietnam ya, ngerti ngertinggak. Tapi memang ada dialek dialek Melayunya gitu. Bener-bener sih. Okay. bahasa melayu kreol atau melayu pasar nah ini kita coba dengar guys macam mana guys ya Berani, datang mancan, ah ini yang batavia ataupun betawi ya bener itu juga melayu guys oh, ya? lu mau Gue bilang, gua datang kemari bukan menjodohin anak lu sama anak gua. Datangnya gua kemari mau ngasih pelajaran sama anak lu Sri kurang ajar sama calon mantu bang ngerti lu? Jadi, Betawi itu termasuk ke apa namanya? Bahasa Melayu gaul ya, kalau di sini tuh bahasa gaul ataupun bahasa tadi dikatakan bahasa pasar seperti itu, guys ya. Memang lolo lo gua-gua gitu kan, anak lo tuh, ya kan? Mah, seperti itu. Itu Betawi, guys ya. Ternyata Betawi ini masuk kepada rumpun bahasa Melayu kalau teman-teman nggak -teman tahu itu karena istilahnya kalau kita dengar ya kayak gitu gitu ya tapi memang dia agak-agak modern bisa dikatakan apa ya bahasa pasar ya dan dan sudah beradaptasi mungkin dengan orang-orang Jakarta seperti itu karena orang-orang Jakarta juga mungkin ngambil dari orang-orang Betawi ya perkataan lo gua, lo gua gitu kan ah. Anak gue itu urusan gue Lo jangan coba-coba ngajarin anak gue lo ya eh. Siapa lo? Eh, gak ada urusannya sama lo Tau gak lo? Bapak ada bapak? Jadi kalau Jakarta itu identik dengan Betawi Kalau bahasanya lo gua lo gua itu Betawi udah guys ya René Jangan sok ke Jakarta itu si Memeng Lu bunuh eh, amat sih Gua bukan menjodohin anak aku rumah anak gua Ngerti? Ah, eh, Mama sih di Eropa <tuh> Eh, Mama Halo, makasih wara putus-putus sayang Oh, eh mak kalau mama belanja itu di karung biru je, ya di karung putih yang saya ambil sayang iya itu sepuluh itu sampai suara masih dalam parigi hehehe, ganda <usur> eh ma, kan itu anak lima orang ada ikut dengan mama ada yang itu dua babu yang dengan kaskado itu leher masih eh. leher apa kenapa? berapa kenapa? anak itu setelah sekolah satu minggu itu kong sudah MP biar sudah dia kesini nafsu minggu setelah hari sumpung biarlah kita terus tombi perusahaan terada hey, perusahaan kuah me itu perusahaan kabung terhadap macam tahu nih lampi berangpi... imut lampi imut siapa saya di sini tulis Berambit jela luceti ase susu angkat anan ase susu angkat anan ase susu angkat anan ase susu angkat anan ase susu angkat anan ase susu angkat anan ase susu angkat anan ase susu angkat anan ase ya angkat anan ase susu angkat anan itu susu angkat anan ase susu angkat anan ase susu angkat anan ase tuh, angkat anan ase susu angkat memang ase susu angkat anan ase susu angkat anan ase susu angkat jadi Facebook itu apa? Bukan siapa ini masuk di Facebook, mojir, sih. Bikin. Cuma tahu, oh, okay, Masuk sekolah rakyat baru pelajar itu bahasa Indonesia. Lucu hmm. mau mati. Kau orang kumli da amarasi itu penuh hmm. dengan huruf R. Guru maksa mau belajar bahasa Indonesia yang bodoh dengan huruf L, kacau tiap hari. Abis itu kota musti skipi skoloming, hafal nas alkitab pakai bahasa Indonesia. Halo anak. Di apa namanya guys ya, untuk kupang tadi itu nggak paham, asli nggak paham juga. Nah ini Papua guys, ternyata Papua ini masuk kepada rumpun Melayu guys ya, rumpun Melayu. Halo bapak, bagaimana? Yo bapak sama bilang bapak, saya di sini biasa pergi ke tempat kuliah. Saya tidak gaul sekali bapak. Memangnya, kok tidak punya teman-teman? anak Ah, tidak juga keren, bapak. Cukupu, asli, saya di sini nih, teman-teman banyak, dan mereka sangat-sangat kaya dan sangat keren dan sangat gaul juga bapak. Ini kayaknya ini apa namanya? Open, open, open to akan ju gitu itu film-film shot-shot gitu kayaknya guys dialeknya ya. Saya hampir hatam itu. setiap kali kalau mereka mau berangkat ke tempat kuliah, bisa pakai kijang pakai kuda, dan juga Banyak. Zauria Mas... kata bila? akan bilang, sama Zauri kata terlihat bilang. Bulat eh. nama, bulat nama, nye, Zauria, jamjil. Wira bangsa aja bapak, um, um, um, um, um, um, um, um, um, um, um, um, um, um, um, Itu um, um, um, um, um, um, um, um, um, um, um, um, itu. um, um, um, um, um, um, um, um, kita Hampir sama ya, dialek-dialeknya. Oke, okay guys, sudah selesai videonya, dan itulah tadi ya, beragam, banyak sekali dialek rumpun Melayu ya, terutama di Nusantara ini, guys. Ada Indonesia, Malaysia, petani, Vietnam, Filipina, eh, Filipin ya Thailand, tapi enggak, enggak ada di sini ya, petani ya tadi ya. Terus ada juga istilahnya itu Sri Lanka, guys. Wow, keren banget sih. Asli kalau kita istilahnya tahu juga, ternyata itu Papua juga masuk ke dialek rumpun Melayu guys ya. Wow, keren banget. Dan ini baru pertama kali saya tahu guys. Jadi buat teman-teman semua, coba komen lah bahasa mana yang teman-teman tahu gitu kan. Ataupun yang teman-teman paham, -teman yang nggak paham sebelah mana, komen aja di bawah. Dan itulah ya bukti bahwasannya kita itu serumpun. Kita itu banyak istilahnya kesamaan antara banyak negara ya terutama Nusantara ini ternyata banyak sekali guys ya tidak hanya Indonesia Malaysia saja ada Brunei ada Singapura ada Thailand Patani ya kan ada terus Sri Lanka ada juga istilahnya Vietnam dan kalau kita lihat ya memang ada kemiripan seperti itu. Dan saya tidak bisa meyakinkan juga bahwasannya ini masuk kayak Sri Lanka, Vietnam itu masuk kepada dialek-dialek Melayu. Karena memang bahasanya agak berbeda seperti itu. Mungkin bahasa kalau dialek itu beda lagi kan. Ah, seperti itu. Kalau bahasanya ya dia punya...